Cristiano Ronaldo sudah bergabung dengan Manchester United sejak Agustus 2021 lalu. Pengalaman dan prestasi yang didapatnya membuat Ronaldo jadi pemain yang disegani di skuad setan merah, terutama oleh pemain muda. Teknologi WhatsApp menjadi jalan bagi Cristiano Ronaldo untuk mendekatkan diri dengan para pemain muda Manchester United. Cristiano Ronaldo sempat membuat situasi ruang ganti Manchester United memanas lewat komentarnya beberapa waktu lalu. Dia secara belak-belakan mengkritik sikap dan mental para pemain muda The Red Devils, meskipun tidak secara spesifik menyebut nama. Nasihatnya dianggap terlalu keras dan hanya dianggap angin lalu oleh mereka. Tak ingin kondisi itu terus terjadi, Ronaldo pun mencairkan suasana dengan bergabung ke grup WhatsApp pemain muda United, dengan tujuan utama menyatukan dan membuat suasana ruang ganti lebih hangat. Dilansir dari laman thesun.co.uk, Ronaldo sudah bergabung dalam grup dengan pemain muda seperti Marcus Rashford, bintang muda baru Anthony Elanga dan juga James Garner yang berusia 20, namun saat ini dipinjamkan ke Nottingham Forest. Sang superstar Portugal tak merasa canggung meski berkelakar bareng orang-orang yang jauh lebih muda darinya. Sebelumnya back United Inggris, Luke Shaw juga mempertanyakan kekompakan di dalam timnya. Ronaldo bergabung dengan grup WhatsApp pemain muda United karena mengetahui kondisi yang terjadi. Beberapa pemain muda suka berkomunikasi melalui WhatsApp. Mereka tidak pernah lepas dari ponsel mereka dan terus bertukar pesan. Mengirim lelucon dan klip lucu dan mengobrol tentang hal-hal seperti permainan komputer, tren mode, dan musik. Ronaldo hampir dua kali usia beberapa anggota grup dan memiliki empat anak dan tunangan yang sedang hamil. Hidupnya sangat berbeda dengan yang lebih muda yang baru memulai permainan. Beberapa orang sedikit terpesona olehnya, tetapi sangat senang dia bergabung dengan grup dan senang dia mengirim pesan ke semua orang dan bergabung. Ronaldo sendiri pernah merasakan jadi pemain muda di Manchester United. Dia kali pertama datang ke Old Trafford pada 2003 atau saat berumur 20 tahun. Manchester United lah yang membuat nama Cristiano Ronaldo menjadi seperti sekarang. Selama enam tahun berseragam United, CR7 meroket lewat latihan 118 gol dalam 292 penampilan di semua kompetisi. Ronaldo kemudian berkelana ke Spanyol, Italia dan kembali ke pangkuan United pada musim panas 2021.